Gugotong lah ini. Ini. Dia mau mana ya Eh Bocah pakai datang Kita aja Eh hey, Lu mau coba Gua lagi kesel, kesel Lu bakal tahu Gua kesel sama siapa Kesel yang apa enggak enak gue mau cerita sabar, eh. kan, tapi kalau gue jujur lu jangan marah ya Aduh, marah, man, ternyata, gue mau marah kesel banget aku <tuk>